Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Satria 20. Kali ini kita memutual pembuatan total Totalos di Satria 2 Tak secara utas. jelas. A few moments later. Garis putih ke plus aki, hitam garis putih ke min aki. Yang hijau garis putih ke pulser yang biru garis garis kuning ke ground atau masa. yang putih garis biru ini ke langsung menuju ke kuil kuil laki, coil eh, kuil visi. ya, ini skemanya begini ini dilepas ya ini lebih bagus dikerok atau dibubut karena ini sudah enggak bisa ngeluarin api atau tidak berguna jadi ini cuma buat nimbangin blender yang sebelah kanan saja. Jadi ini ya. Cuma ya. Kita cuma ambil bagian pulser saja. Dan ground yang hitam. Jadi di sini begini. Yang ini dipotong. Nanti potongnya jangan terlalu mepet. Agar bisa dibikin standar lagi Ya begini Ini dilepas Dua ini Terus juga sini Ini ya kan ya. Melepas saja Nanti di Hasih isolasi lalu isolasi Biar tidak ada ikan apinya Ya Ini begini Supaya Jadi begini saja Ya Kita cuma ambil bagian pusernya saja langsung udah ini udah jika pengen kasih tombol on off kita salurkan saja ke masa aki yang hitam garis putih nanti salurkan di sini ini kan kasih tombol on off terus di sini ada aki kasih tombolnya saja kita cek nanti pemasangannya, jadi ini yang tadinya disalurkan tombol ono ini, ini nantinya sini, sambungin ke sini, dan kabel ini, ini ke, ini, ini ke minaaki, nantinya ke minaaki, dan yang ini, langsung ke sini, di sini begini. tadi yang hijau garis putih sama biru garis kuning tadi ini masangnya begini jadi ini udah tadi jadi kita cuma pakai blondes ini tadinya di 10 ini dicopot dikasih isolasi dan ini untuk buat ground atau ke masa ke